pata kata tem oh oh kata temen gua kata pepatah kata temen gua kata pepatah itu skecer skecer halo halo halo ya guys ya semuanya ya welcome back with me ya guys ya welcome back with me ya guys ya. hari ini gua mau main game PG Soft ya guys ya game PG Soft ya game PG Soft yang lagi viral nih ya yang lagi viral nih ya yang lagi sering dimainin sama pak bolot ya guys ya dan gue juga udah minta polanya kepada bolot ya guys ya gue mau main itu ya kita lihat dulu RTP nya RTP wild bandito wild bandito wild bandito mana sih wild, wild, wild bandito oh ini dia nih nih, nih. wild bandito 39% ya guys ya oke lah apa-apa ya karena gue penasaran banget sama ini game ya sering banget dimainin sama pade bolot ini ya game nya Nih game kayaknya bagus nih coy ya Langsung aja lah kita cari gamenya ya Ke pg slot Pg slot ya guys ya Pg slot Wild Bandito Wild Bandito Wild Bandito Wild Bandito Oh ini nih nih nih Wild Bandito ya guys ya Oke langsung aja ya Gua udah minta pola kepada bolot Polanya gimana bang Polanya gimana bang Polanya gampang ya Kalian turbo 30 ya Terus turbo lagi 10 ya Begitu ya kata pada bolot ya kita langsung aja ke gamenya guys ya karena ini papannya papan kecil Gua akan bed gede di sini guys ya Gua di sini akan bed gede ya bed 10.000 lalu turbo 30 kali kali guys ya 30, 30 30 10, inget ya polanya turbo 30 terus turbo 10 ya guys ya wah <tuh> wah <noise> nggak nani pecah yang keren kerennya nih, hmm, wah keren banget sih ini sepertinya, hmm, lagi lagi lagi, lagi. hmm, lagi lagi lagi jadi lagi, lagi hmm, aduh, oke langsung 200.000 nggak apa-apa, nice nice nice nice nice nice nice nice, pecah di luarnya gede, guys ya karena ini apa papan kecil ya guys ya seperti biasa kalau papan kecil tuh kita wajib bed bednya kita wajib bed besar ya guys ya. Karena pecahnya juga bukan kaleng-kaleng gitu -kaleng ya. Hmm, jadi weird lagi. Hmm, jadi weird lagi turun. Hmm, aduh, udah nggak ada weird-nya, Cok. Cok, nggak apa-apa, nggak apa-apa. 59 ribu, nice. Oke, jadi weird. Oke, jadi weird lagi. punya turun banyak. Aduh, kenapa nggak sampai ujung? Hmm, skacer. Skacer, skacer, skacer, skacer. Skacer, skacer, ya, ya, Oke, kita li kita lihat isinya seperti apa, ya, guys. Ya. Isinya seperti apa kita lihat, ya, guys, ya. Hmm... Nice, lihat lagi dong, wild, wild, wild lagi dong, nice, lu lagi jacknya jadi weird, nice, ukunya uh, juga jadi weird Kenal lagi dong, hmm, nice, jadi weird lagi, kenal lagi dong, kenal lagi dong gratisan dong aduh, satu lagi, gratisan, cocok Satu lagi, prispin, kita cocok Oke, okay. <laughs> gak apa-apa, apa-apa <laughs> Jancok, batu eh. batuk, cocok Oke, okay. maaf maaf ya, batuk biasa, namanya juga ya Udah tua, guys ya pulang caca. Guys ya. Oke, kita lanjut. Ayo dong kasih yang keren-keren pecahannya dong. Hmm, jadi wild, jadi wild ketral jadi. Hmm, aduh udah enggak ada wild udah enggak ada wild Ayo dong masih banyak masih banyak Sepinya, sepinya masih banyak ya. Slow-slow aja ya, yes, guys. Tenang-tenang aja, Sepinya masih banyak. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Hoolang caca. Hoolang caca. Hmm, itu itu kayaknya paling gede coy ya. Udah kali 11 nih, kita nih udah kali 12 belas nih. Udah kali 12 belas nih, gede banget nih. Sekalinya nih, bener coy ya, emang feeling gue ya. Not, abis nonton live 4 bolot ya, gue kebita coy ya. Main game ini jadi gue langsung mainnya, langsung feeling gue coy ya. Oke, kita tadi dapat sekitar lima ribuan ya, udah nice lah. nggak apa-apa ya, kita kita beresin aja polanya, 30-10 ya. Kita beresin aja, kita beresin aja polanya ya, guys ya. Siapa tahu kita dapat? uh syah. Baru gue bilang siapa tahu kita dapat. Baru, bar, bar, baru sampai kita dapat. Dapat, katanya belum jelas. Udah dikasih tahu ya, guys ya. Dapat sketcher katanya. <laughs> kata bandit ini ya. Kamu <laughs> bandit kau ya. Kalau kata bunda korla ya, guys ya. <laughs> Oke, okay, jadi banyak banget. Nice, nice. Aduh, kuenya, kuenya, kuenya, kuenya. Please, please, please. Queennya satu lagi di depan tuh cowok Langsung jadi wild Langsung jadi wild di 50 biji tuh co, Langsung kita jp 100 juta 100 M ya guys ya Oke langsung jadi wild Micnya kena dong Oke micnya kena 80 ribu Nice Kali 6 Nice Kali 7 Nice Kingnya kena lagi Jack kenal lagi Nice 90.000 ribu Queen dong di depan Aduh queen ini gak pernah turun cowo Dari tadi ya guys ya Setiap queen gak pernah kenal loh cowo co. Ayolah kasih yang keren keren banget, keren keren banget, pecah pecah tiada henti lah. maunya maunya pecah tiada henti, hmm, nya kena 200.000 ribu, ya guys ya, 200.000 ribu mic -mic ya guys ya, mik ya guys ya itu nggak tau mic nggak tau gildo ya guys ya. <laughs> oke kita lanjut aja, kita lanjut ya, spin terakhir, spin terakhir, spin terakhir, spin terakhir, oke nggak dapat apa-apa ya nggak apa-apa kita dapat 500.000 anak ya 564.000 ya guys ya. Oke. Karena sudah profit gue mau stop aja ya guys ya sampai di sini aja dari gue ya guys ya. Buat kalian juga ya yang mau gabung grupnya Telegram pada Bot ya guys ya, Bisa langsung nanti gue kasih dunia di bawah kolom komentarnya guys ya. Di sana juga ada event giveaway setiap harinya ya. U total 500.000 untuk lima orang pemenang ya guys ya. Oke sampai sini aja dari gua guys. Thank you thank you semuanya yang udah nonton yang udah like yang udah share yang udah subscribe ya guys ya. Gua pamit undur diri. Bye bye.